Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, tahu ini, ini, ini, Tidak ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilia TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate seputar AitingT Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, comment serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi ini yang pastinya terbaru untuk sahabat semua di rumah dan yang paling terbaru adalah suasana haru pesta ulang tahun dari Bilgit Sumairah Raja yang menjadi serotan publik di mana di sini Ayu Ting Ting menggelar pesta yang meriah dan dihadiri oleh semua keluarga Ayu Ting Ting, bahkan Ayu dan juga keluarga memberikan hadiah jutaan rupiah untuk semua tamu yang hadir di pesta ulang tahun Billie Kristal tersebut. Dan lagi, ada yang spesial nih, dimana Boy William memberikan ucapan yang sangat spesial untuk Billy Keys di hari ulang tahunnya dan momen tersebut langsung diabadikan oleh Ayu Ting Ting dan masuk kanal Youtube Kisho TV laki-laki yang sangat dekat dengan Ayu Tingting saat ini setelah Ivan Gunawan adalah Boy William. Inilah penampakan Ayu Tingting yang begitu tampil cantik dan mempesona ditambah dengan kue-kue birkes yang begitu elegan dan menyeramkan namun mengasyikkan. Ternyata postingan tersebut disukai dan dikomentari oleh Boy William beberapa menit yang lalu. Dan sekarang Bang Boy sudah banyak dia ya, mer like dan juga mengomentari status-status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadi miliknya. Sepertinya dua hati sudah semakin erat nih. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Marina Ceria, happy birthday Birkit, sehat selalu dan sukses buat kedepannya. Amin ya alamin. Pesta Ulang Tahun Ikis dihadiri banyak sekali anak kecil dan itu merupakan saudara Ayah Rojak dan juga Umi Kalsu Berita selanjutnya, di mana di sini ada rumor mengatakan bahwa Ayu Ting Ting akan segera menikah di tahun depan tahun 2023 adalah tahun kebahagiaan untuk Ayu Ting Ting karena Ayu digadang-gadang menurut salah satu paranormal akan melepas masalah jangnya dan bertemu dengan pangeran hatinya Wah. Siapakah pangeran hati tersebut Mimi juga penasaran. Dan di sini banyak sekali para wartawan menanyakan tentang kedekatannya dengan Boy William dan paranormal tersebut mengatakan bahwa Boy dan juga Ayu sudah membuka hati. Namun Boy belum bisa untuk kejenjang pernikahan karena masih banyak yang harus dilakukan. Tapi menurut kartu yang dibawakan oleh salah satu paranormal tersebut, Ayu dan juga Boy William berjodoh. Wah, wah sudah ada aja nih perawal-perawal yang akan meramalkan tangga kehidupan seorang Ayu Ting Ting dan juga Boy William. Dan mendoakan semoga ramalan-ramalan yang ada bersifat benarnya Dan jika tidak semoga ini menjadi pelajarannya untuk kita semua Agar kita selalu percaya bahwa jodoh maut dan rejeki adalah kuasa Allah SWT Kita sebagai manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan Siapapun jodoh Ayu dan juga Boy William nantinya itulah yang terbaik yang Allah berikan pastinya ya sahabat. Kita dukung saja kepribadian mereka dan juga kegiatan mereka. Semoga selalu bernilai positif dan semoga selalu diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu untuk ke Boy dan tentunya Ayu Ting Ting. Semoga selalu kuat menghadapi apapun yang akan terjadi di depan nanti. Mengenai berita tentang ITT dan juga Boy William yang digadang-gadang akan berjodoh di tahun 2023, di sini ada informasi terbaru nih dari palsuki lapor Pak, bahwa pada tanggal 1 Januari, tepatnya pada hari pergantian tahun 2023 menjadi 2024 Ayu Ting dan juga seluruh kru tidak libur Dikabarkan bahwa Palsukin lapor pak akan tetap bertugas sampai malam tahun baru Tidak ada libur bagi lapor pak nih pemirsa Jadi semua Palsukin akan tetap menghibur kita semua di malam yang penuh kebahagiaan Informasi yang selanjutnya Telegram Rahasia akan hadir Pada kita semua Di tanggal 31 Desember 2022 pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat dimeriahkan oleh Berbagai artis ibu kota Ada Andrei Daulani Andika Pratama, Wedi Cagur Ayu Ting Ting Kikesa Putri Surya Insobia Gilang Gombolho Asti Perwadinata Ernest Rekasa Reza Arteme Fias, Sisi ya Ayah Rojak Arafa Lipchip Normat Kamaru Wah ada Pak Normat Kamaru nih Yang akan memberiakan Telegram rahasia dan pastinya Akan ada keseruan dari Ayah Rojak yang sangat Ditunggu-tunggu oleh para Sahabat semua diseru seru banget nih Pastinya ya Dan komentar-komentar penduduk datangan Dari para sahabat Tambah seru banyak bintang tamu ada Ayah Rojak Pastinya ditunggu malam tahun Baru, Asik, ditunggu buat tahun barunya sambil lihat lapor, Pak. Ayah roja kayaknya di tamu tetap lapor, Pak. Spesial ulang tahun barunya, udah gak sabar pengen cepet cepat hari Sabtu dah. Ah, <gajar> please gak mau ke skip. Menambahlah sementara ini dari para sahabat. Semoga acaranya bertambah laba. Jangan langsung tamat, inilah yang benar-benar acara Bang Gibur, Amin iya banget nih lebih wah dari lapor pada movie bertabur banyak bintang keren ayah ikut lagi pasti saya nonton demi ayah rojak dari Khalifah terlapan enam lima puluh tiga menit yang lalu Itulah keseruan yang akan ditampilkan oleh para bintang tabu di Laporpa untuk menyambut tahun baru yang meriah. Untuk Ayu dan juga Boy semoga bisa langgeng selamanya dan semoga ramalan-ramalan yang ada bisa terjadi nyata nih Ayu dan Boy bisa bersatu. Oke, sahabat semua, ini saja yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat, tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akan terjadi satu pernikahan satu pernikahan satu pernikahan mereka